USD Yen Bullish, hati-hati terkoreksi. Harga USD Yen kembali melakukan fase koreksi dan secara umum bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya, waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 121.78, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 120.59. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.